Sih di di ya. saya akan mencari gratisan di bed 2400 dengan modal 51.000 saja teman-teman. Langsung saja simpel teman-teman tinggal semua teman-teman, cocok manual sampai ada yang konek teman-teman ya. Di sini dia akan mengumumkan namanya Oke okay, seperti ini teman-teman ya sudah ada yang connect seperti ini. Teman-teman langsung yang lain saja sih cepat dan cocok manual tanpa double broadband juga teman-teman ya. Maka dia akan menunjukkan yang namanya skater gratis. Check it out, teman-teman, ya. Oke, sudah ada dua teman-teman. Sangat naik. mulai keluar ke 3 tempatnya. Sayang, nah, masih bertahan, belum? Cocok-cocok manual saja, teman-teman, untuk menunjukkan yang namanya skater gratis, teman-teman, ya. sampai dia muntah hmm. karena kalau beli ini gak bisa temen temen yang modal 50.000 beli ini bintarkan 240.000 itu tidak bisa makanya kita pakai pola untuk memancing ini sekitar gratis temen temen pisang masih kena cukup baik membeli anggur kena mungkin disesok oleh manis sayang dan kending-kending ini gak kena temen temen <tuh> Oke, teman-teman. teman-teman. Cukup baik. Cukup baik. Sayang Wow, hatinya sayang, teman-teman ya. Satu lagi hatinya bakal pecah itu, ya, teman-teman. teman sangat kan? bisa teman-teman teman-teman cukup baik samun guys pengalih lagi kalau bisa cukup baik teman-teman ya kena juga teman-teman pengalihnya cukup baik teman-teman ya sensasional pertama kita teman-teman ya sangat okay, baik modal lima sekarang kita punya modal dua dan dapat skin gratis sangat baik teman-teman ya oke cukup baik untuk teman-teman Oke okay, cukup baik Saya gak ada nyambut Tambangnya sangat kurang teman-teman ya Oke okay, baik pisangnya mudah-mudahan kena Sayang gak ada pengali teman-teman Sabun kan teman. banget Susah pergerakan teman-teman ya Tapi pengali cukup baik teman-teman Sangat baik teman-teman ya Terbaik temen-temen. Tanya nggak ada pengalih lagi temen-temen. Hatinya kurang dua temen-temen yang sangat disayangkan. Oke sekarang kita riset teman-teman dengan cara spin dulu dan dengan nyalakan double tap di 30 kali temen-temen. Ini untuk beriset temen-temen ya. Naik ban tapi teman-teman ya kalau untuk beriset teman-teman ya 30 kali temen-temen. Lewat layarnya nyala temen-temen kita riset dulu biar kita bisa mengulangi pola yang sama ya temen-temen, supaya memunculkan yang namanya sketsa gratis lagi teman-teman ya. ya, gitu. baik teman-teman perbentukannya sangat baik teman -teman. Green candy. saya hmm. terhalang satu apa kita baik Nah, sekarang ini teman kita sudah jadi 200.000 teman-teman sangat baik temen -temen. Abang, langgan, temen. Gak, temen -temen. sejuk baik. Aman sih. Sini, sudah beres gini, kita matiin semua device dan matiin juga teman-teman. Kita cecokan manual teman-teman ya. Kalau ini kita naik like Mir. Sampai yang connect teman-teman seperti biasa. Oke, sudah ada connect seperti ini teman-teman rasa. -teman yang lain nanti biutar speenya teman-teman ya. Spin deh buat teman-teman. Ciao ciao manual lagi sampai jumpa di skipan lagi teman-teman ya. Caranya simple teman-teman bisa coba semua ya. Terbagus teman-teman, perpecahannya. Aku masih kena. Saya nggak ada yang nyambut lagi. Pola yang efektif untuk memunculkan yang namanya gratisan di sini berat, teman-teman. Blue Candy, mudah-mudahan keluar. Saya nggak mau keluar Blue Candy-nya. Anggur dan Luke Candy Kena cukup baik teman-teman Nice Cocok-cocok malu teman-teman Biar dia memuntahkan yang namanya Sekitar gratis lagi teman-teman ya kita udah tiga sketsa nice <saansi> bisa oh uh, ini penyakit, saya nggak candy ini saya Katajelasin hatinya kurang dua dua soalnya. Aku apa saya kurang satu. belum mau memuntahkan teman-teman. cewek-cewek teman ya Sampai dia momentum scatter lagi. Oke, okay, green candy-nya kena kali ini. Oke, okay, dua scatter. Oke, okay, kita dapat geldesan kedua di bet ribu teman-teman ya. Kita lihat jadi berapa, teman-teman. Nih, do. saya dapat nama teman-teman mana ini teman teman-teman -men -men ini sayang, satu teman-teman Maka... ya ada yang lagi pisang saya para yang nah, kali dua saja sama teman Cukup baik, cukup baik. Ada peluang sepuluh. Sayang anggurnya tidak mengikuti teman-teman. Tapi naik nice, pertama kita sangat baik teman-teman. Ada pengalih. Oke, para blokendi teman-teman. Sayang terhalang teman-teman ya. Sama blokendi kita. Semangat teman-teman. Oke, okay, parboke ini kena depan, ada pengalir turun cukup baik. Pisang, lumayan terus. Oke, okay, semangka masih bisa kena. Sayang nggak kena, tapi ini cukup baik teman-teman ya. Sensasional, teman-teman ya. Teman -teman, ya. <tuh> cukup, baik. cukup baik masih ada. Kita dapat tambahan spin lagi teman-teman ya. Sangat baik, belum putaran spin. Cekilan. Sayang nggak bisa, pisang ya. Tipis-tipisannya. Paling tiga saja, teman teman-teman. Jadi, 600, teman-teman. Ya. Saya sudah, teman-teman, cukup ya. Dari 50 ribu, sekarang saya punya 600 ribu. Caranya sangat simpel, teman-teman. Lihat saja dari awal video ya. Oke, saya pamit. Bye-bye, teman-teman.